Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Santri Tombiobong Bidang pertanian guys nah, Ini bibit yang sudah kita tanam Dua bulanan yang tadi Nah itu yang Mau ditanam itu yang bibit Nah ini yang sudah dua bulan guys Luar biasa Kita coba daunnya guys nah, Usia dua bulan ini nah, Daunnya, batangnya Batangnya besar guys jadi tanpa pengolahan tanah ini ya. Tanpa pengolahan tanah. Luar biasa guys. Rata ya. Ini cuma pakai pupuk. Rumputnya disiangi begini guys. Daunnya. Obatnya nanti lihat di video selanjutnya. Bagaimana konsepnya. Bagaimana caranya bisa daunnya subur. Lebat seperti ini. Nah, ini sudah mulai berbunga guys Ini umur 2 bulan 10 hari nih guys Sampai sana ya nah, ini. Nah, ini Yang sebelah sana terong Te guys nah, ini pertanian daerah Tomyobong Memanfaatkan nah, lahan kosong nah ini guys ya ini jenisnya rica lokal ya rica lokal ini. rica lokal jika ada pertanyaan atau saran boleh di komen guys ya di komen boleh kita berbagi info berbagi ilmu tentang pertanian nah. besar-besar yes. oke terima kasih ketemu lagi uh, tips-tipsnya nanti di video selanjutnya tunggu di Santri Tom Biobong channel bidang pertanian terima kasih